Sebab itulah, antara hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman, ilmu itu akan diang, diangkat tuan-tuan. Ilmu akan diangkat. Salah satu bentuk ilmu diangkat, apa yang Rasulullah sebut? Dimatikan. Dimatikan ulama-ulama. Ulama meninggal. Dia meninggal, bukan sahaja meninggalkan jasa Tetapi meninggalkan ilmu itu, peace sekali dengan dia. Nafsu dan kesenangan Atas dua ini Nafsu dan kesenangan Boleh juga membawa manusia pada condition dan sistem jahilian Sebab-sebab nafsu lah berlaku apa yang digambarkan pada zaman Rasul Sebab nafsu manusia lah Mereka suka minum abang Sebab nafsu manusialah mereka suka berzina. Sebab nafsu manusialah mereka suka saling bunuh membunuh. Sebab nafsu manusialah mereka berbuat perkara-perkara yang di luar logika manusia dan nalar manusia pada ketika itu. Jadi nafsu yang sebenar bagi manusia yang hebat, manusia yang cerdik, manusia yang cerdas ialah dia mengawal Nafsu dia untuk digunakan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan pada jalan yang dilarang oleh Allah Islam datang bukan untuk memusuhi nafsu Islam datang bukan untuk mencantas nafsu Islam datang bukan untuk mematikan nafsu Tetapi untuk dididik untuk diperhalusi untuk dipelihara mengikuti jalan yang sebenar macam mana pun Tuhan buat, Tuhan tak boleh bunuh nafsu Tuhan tak boleh bunuh nafsu yang Tuhan boleh buat, paling tinggi nafsu ini dididik dengan ketentuan Allah contoh ketentuan Allah, manusia ni ada gharizah, ada naluri untuk berpasangan Lelaki, perempuan Jadi nafsu ini dididik dengan jalan yang betul berkah Berkahwin Kalau hak tak betul, berzi Berzina Hak tak betul lagi, berhomo Hak tak betul lagi, berlesbo Tu istilah singkat nama apa benda lesbo Tak pernah dengar ustaz ni. Bunyi bobo -bo macam syerif laubo Lu cerita boleh dulu kan orang-orang lama-lama tahu syarif lobo kan kita pulih tu Okey, dia akan jadi demikian maksudnya begitu juga dari sudut ibadah didik nafsu kita untuk mentaati perintah Allah, bukan dah ada gambaran jangan melebih-lebihkan jangan melebih-lebihkan dan dah gambaran dengan sirah Rasulullah, ada tiga orang datang nak jumpa Nabi tapi waktu itu Nabi ketiadaan di rumah jumpa dengan Aisyah, isteri Rasulullah mereka bertanyakan tentang keadaan dan ibadah Rasul seolah-olah apa yang mereka nak buat itu lebih daripada yang ditentukan dalam agama ada seorang tu dia nak puasa tak berhenti puasa je puasa je ada seorang lagi dia nak solat malam tak berhenti Malamnya nak solat, sampai subuh ada seorang lagi, dia nak buat apa tuan-tuan ada yang nak puasa, ada yang nak solat, ada seorang lagi, tak mau kahwin kerana berkemungkinan bagi dia kahwin itu akan mengganggu ibadah dia bila Rasulullah balik, Rasulullah menjelaskan tentang manusia ini ada hak-hak pada diri dan tubuh dia untuk dipenuhi Maksudnya, yang nak puasa seterik tu tak bolehlah buat demikian. Maksudnya, kita boleh kena puasa, kena berbu berbuka. Kita kena berpuasa, kita kena makan. Kita kena berpuasa, kita kena minum. Patut tu puasalah balik. Ada selang seli. Tak mahu kahwin. Rasulullah kata, aku pun berkahwin. Sebab manusia ni mempunyai nafsu. Jadi, nafsu ini cara yang terbaik ialah melalui jalan perkahwinan. Waktu-waktu pula nak solat malam, straight. Rasulullah pun kata, aku pun buat ibadah, tapi ada masa aku rehat, ada waktu tidur kita, ada waktu kerja kita, ada tu ibadah tak boleh nak ibadah straight. Jadi apa yang Rasulullah ajar tu antara yang terbaik, antara yang terbaik, cara manusia nak menjalani kehidupan dia sebagai manusia. Sebagai ahli ibadah Sebagai seorang yang bekerja pada jalan Allah Disunahkan oleh Nabi Dengan hadis-hadis dan sabda baginda Kita nak berwiri Kita nak berzikir Ada ketentuan-ketentuan Maksudnya di sini Itu yang terbaik yang diajar Itu kesempurnaan yang diajar tetapi kita kadang-kadang ba agama ni bila ustaz dok mengajar, tuan guru dok mengajar kita rasakan terlampau banyak. Ustaz oh, suruh sebut macam ni, sat suruh zikir macam ni, sat suruh ni. Bila banyak kita jadi oh banyak sangat ni aturan-aturan jadi serabut kepala saya nak pakai hak mana. Bila kata agama saja jadi serabut terus tapi kalau kita jumpa balik tengah tengah malam awal balik tengah malam ni outstation ustaz kalau nak kira serabut kepala kerja kalau tidak buah marah oh, kalau ni buah marah pulak serabut sebenarnya kepala tapi rela buat oh kalau tak kena buang kerja hak dunia kita kita pandai padahal serabut tapi kena buat ok oh, eh, tak boleh tak siap ni esok mari bertimbun hak lain pulak saya kena selesaikan tu yang balik pukul 3 pagi ni tapi kalau hani saja berasa banyak dah, hani saja berasa berat dah, hani saja berasa membebankan dah. Bila dipalitkan atas nama sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran agama. Jadi ingat nafsu ini dididik, bukan nak dimatikan. Sebab itulah tidak beriman salah seorang di antara kamu sehinggalah dia mendidik nafsunya. Kepada menjalani aturan Allah SWT Didik untuk ikut apa yang ditentukan oleh Allah Kalau sebenarnya nak ikut nafsu macam-macam dah Rasa nak buat dah Kita ada panduan Tapi kalau tak mau dididik macam-macam rasa nak buat Bila rasa nak buat kita dah terobos benda tu kita dah terobos sebenarnya tu, tuan-tuan kalau hakikat sebenarnya yang kita sebut jahiliah-jahiliah tadi senang je. senang je apa yang berlaku dalam dunia hari ini sebagai contoh kita ambil simple ni ayat biasa saya cuba gambarkan ini adalah arak jangan silap faham ni botol arak, saya cua ni arak sekarang ni Kata, kalau kita berjalan di mana-mana inci dan berlahan dunia sekalipun ramai atau tak ramai orang minum benda ni saya tanya ramai ke tak ramai orang minum benda ni maksudnya orang minum arak ramai dan yang minum itu terdiri daripada pelbagai etnik yeah. dan mungkin yang minum itu terdiri daripada pelbagai bangsa yeah. lebih jauh mungkin dari pelbagai agama kalau kita jumpa, kita panggil Kebetulan ada sisi agama yang berbeza Mereka sedang minum ini, katakan Secara jujur kalau kita tanyakan Dan jawapan jujur juga yang kita nak Kalau kita tanyakan kepada agama Kristian sebagai contoh ini halal ke haram di sisi agama kamu sebenarnya bukan saya nak tanya kenapa kamu minum sekarang nak tanya hukum di sisi agama kamu sebenarnya boleh ke tak boleh minum benda ni agak-agak apa jawapannya tak boleh, kalau tanya orang Yahudi tak boleh, kalau tanya orang Hindu kalau tanya mudah, bahkan boleh dikatakan hampir semua agama melarang daripada meminum benda-benda yang memabukkan dan menghilangkan akal larang ke tak larang? larang jadi bila mereka minum, mereka adalah antara golongan-golongan yang keluar daripada kepompong ketetapan agama Agama larang, tapi mereka terobos larangan tersebut sampai berlakulah perlakuan minum A. Isunya, kalau dalam agama semua diharamkan minum ini, kenapa minuman ini perlu ada dan wujud tuan? -tuan? Ada bukan? Nenak tanya ni, nafsu itu nafsu. Kristian tak boleh, Hindu tak boleh Buddha tak boleh, Islam tak boleh Yahudi tak boleh, yang jadi nak ada menantang ni di tempat kita tu siapa yang nak minum sebenarnya dah kata tadi semua tak boleh siapa yang nak minum sampai perlu ada kedai, sampai perlu ada premi, sampai perlu ada kilang siapa yang nak minum sebenarnya dah kita ambil sisi habis tadi semua tak boleh, jadi yang jadi ada ni siapa yang nak yang naknya orang-orang hak langlanggak ketetapan agama. Maksudnya bila adanya benda ni dia nak mewujudkan manusia-manusia yang tak langgak ke yang langgak? Saya tak jawab tuan-tuan jawab. Jadi kalau tak mau wujudkan manusia yang tak langgak, tak pada Sebab kita tak mahu orang langgar. Tapi bila kita ada, kita nak sembuh orang langgar. Kita pula ambil satu sisi yang lain. Spot, Toto, Magnum, berapa di ikut dia lah. Kalau tanya ini, boleh tak berjudi dalam agama kamu? Ani. Tapi semua tu berjudi. Hak kita jumpa. Jadi maksudnya bila mereka berjudi, mereka dah luar daripada kelepon-pon ketetapan agama yang melarang mereka berjudi isunya, bila buka kedai judi, siapa yang nak berjudi? dah semualah agama, apa keperluan benda itu ada di sini? semua tak boleh, perlu apa benda itu ada? maksudnya, nak merujukkan orang yang berjudi dengan kata lain, nak merujukkan orang yang langgar ketetapan agama dia bukan nak menghalang Tempat-tempat berzinah -tempat kan? Kelab malam tu rumah urut tu rumah pelacuran ni lah. Dah semua haram berzinah. Siapa yang nak pergi sini ni? Siapa yang nak pergi? Bila? Senang macam ni lah. Walau kata haram sekalipun, kalau bina depan mata, hak kata haram orang pergi ke tak pergi? Kita tak mahu judi. Tapi buka kedai judi depan kita. Akan ada ada orang beli. Dengan kata lain. Bila buka, adalah. Bila jual, adalah orang nak beli. Jadi siapa yang nak wujudkan sistem dalam masyarakat macam ni sebenarnya? Kalau betul kita kata jujur nak jadi baik. Jujur pada pandangan agama. Jujur pada ketetapan agama. Kenapa yang jadi sebaliknya? sebab nafsu tadi dipancing dengan benda-benda tadi. Bukan kita nak ajak supaya nafsu ini dididik supaya terhalang dari benda-benda tadi, tapi dengan wujudnya benda tadi nafsu itu dipancing untuk kita keluar daripada kepompong. Dan hasilnya itulah. Sebab itulah antara hadis-hadis Rasulullah di akhir zaman ilmu itu akan diang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 Maksud jangan lengahkan, cari mereka, reput ilmu yang ada pada mereka, belajar selama mana hayat mereka masih ada. Bila mereka dah tak ada, ilmu yang mereka ada tu akan peace sekali dengan mereka pun. Sorang demi sorang, ulama besar meninggal. Sorang demi sorang, ulama kecil meninggal. Sorang demi sorang, orang yang berpengaruh meninggal. Last sekali akan tinggal golongan-golongan yang macam itu eh tetapi walaupun ulama meninggal Ustaz macam mana ilmu boleh kurang ha, lagu mana tu contohnya macam ni Ustaz hari ni seorang meninggal ulama besar hari ni juga kita telah menghasilkan 100 graduan PhD seorang hari ni meninggal tapi hari ni di universiti tu 100 PhD dapat, dapat convocation Seorang ulama meninggal, universiti kami seribu yang ambil MA yang dapat hari ini. Hak tu pula meninggal, seratus orang, seribu orang, puluh ribu hak dapat ijazah. Maksudnya, orang-orang alim, orang-orang berilmu, lagi banyak. Macam mana ilmu tu boleh diangkat? Patutnya ilmu tu makin bercambah, ilmu makin berkembang. Ya, benar. Seorang ulama meninggal mungkin hari ini 100 PhD ada. Seorang ulama meninggal mungkin 1000 MA ada. Seorang ulama meninggal mungkin beratus ribu graduan BA ada. Dan kita boleh katakan ilmu itu sentiasa berkembang dan bercambah dan melihat kepada situasi tadi tak mungkin ilmu tadi akan hilang dan diangkat. Tetapi dari sisi lain Bila ulama-ulama membahaskan makna ilmu itu diangkat ialah bila mana yang berkurang itu bukan alim-alimnya yang mana yang berkurang itu ilmu-ilmunya yang terangkat itu ialah ilmu itu sudah kehilangan fungsi untuk merubah masyarakat Ilmu ada tapi fungsi ilmu yang diajarkan tu tak boleh dah nak jadi ejen mengubah masyarakat. Ajak ilmu, ajak tu, ajak ni, tapi apa yang diajak tu tak mampu berfungsi untuk ubah manusia pada masa itu. Itulah tanda-tandanya ilmu sudah diangkat. Persoalan simple dan ringkas mati seorang ulama lahir 100 PhD tadi adakah masyarakat ke arah kebaikan atau lebih bertambah buruk? jawapan anda pada tuan-tuan maksudnya dengan lahir beribu-ribu ni tadi patutnya masyarakat lagi oh, ok masyarakat lagi baik masyarakat lagi bagus tapi yang berlaku sebaliknya di mana nilai-nilai ilmu tadi? Bila ilmu tadi dah kehilangan fungsi untuk jadi ejen mengubah masyarakat.